wah oh, banyak sekali mainan teman-teman kita cari mobil polisi yuk teman-teman ini mobil apa nih teman-teman oh ini mobil untuk penyelamatan bagus sekali warnanya merah kita cari lagi apakah ini mobil polisi oh iya betul teman-teman ini mobil untuk sekolah polisi warnanya putih kita simpan di sini. kita cari lagi Apakah ini mobil polisi? Kita lihat, teman-teman. Oh, bukan, ini mobil angkatan laut. Merin nih, teman-teman. wah wow, bagus ya warnanya biru. Kita cari lagi apakah ini mobil polisi. Oh, bukan juga, teman-teman. Ini adalah mobil balap, mobil yang suka dipakai balapan. Wah, keren banget ya! Kita simpan di sini mana ya mobil polisi ini sama yang merah juga apakah ini mobil polisi oh bukan teman-teman ini mobil pemadam kebakaran wah ayo kita cari lagi mana ya mobil polisi nah ini dia warna biru teman-teman ini bukan mobil polisi juga ini mobil balap kita simpan di sini mana lagi mobil polisi ah ini bukan teman-teman oh bukan ini adalah beko ekskavator untuk menggali tanah Oh bagus sekali ya teman-teman mana yang mobil polisi hmm, susah sekali misalnya. apakah ini mobil polisi oh ternyata bukan juga teman-teman ini mobil silver mobil balap dia sangat cepat mana hmm, ya mobil polisi apakah ini oh bukan ini tahu nggak teman-teman mobil apa ini adalah bulldozer bulldozer bagus sekali buat mengatasi tanah mana hmm, dong mobil polisi Aku cari mobil polisi Polisinya. apakah ini? oh bukan ini mobil dump truck mobil yang membantu kita untuk mengangkat batu dan tanah kita simpan di sini apakah ini mobil polisi bukan juga ya kemana ada mobil polisi ini adalah mobil penjual makanan nah teman-teman mobil polisi mobil polisinya wah apakah ini wik -wik -wik? ah betul ternyata ada mobil polisi bagus sekali polisi menjaga kita bantu kita untuk selalu terlindungi dari kejahatan wah hebat ya mobil ini siapa di antara kalian yang bercita-cita menjadi polisi nanti bisa naik mobil seperti ini mobil polisi wow